informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah, sahabat berasal dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini ada sebuah kabar spesial info untuk kita semua warga Konoha untuk jangan lupa persahabat yang mendukung idola kesengan kita di ajang SCTV Music World 2022 yang akan segera hadir di SCTV untuk cara voting via sosial media untuk pertama, sahabat, ya kita harus follow Instagram SCTV, Twitter SCTV, TikTok SCTV, dan Facebook Fake SCTV Yang kedua, kita juga harus mengisi form VOTS SCTV Music World 2022 tahap pertama Yang tercantum di link sahabat, yang ada di akun Instagram SCTV Yuk, sama-sama kita buktikan kekompakan dan keberbaran untuk selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita Info ini juga kita dapatkan dari Angkun Leslar, ada kalimat caption yang dituliskan Plan, walaupun tugas kita banyak, yakinlah kalian tidak berjuang sendirian Semangat, tuh bersahabat ya, kita tidak berjuang sendirian Karena kita punya tim, kita punya fanbase yang luar biasa Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid Mendukung yang terbaik untuk karya-karya Lesti maupun Papa Pilar. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar dari para sahabat pastinya, salah satu dari akun bangja6370 mengatakan hampir dua tahun dan Lesla lovers tetap bersinar. Kita kuat di medsos online dan kita juga solid di dunia nyata. Off air voting awards yang kita menangkan dan ribuan Lesla lovers hadir di raja Gonjo di bukti terbaru. Alhamdulillah semangat. Wow, masya Allah banget ya. Yuk kita buktikan. Bahwa kita fans yang solid, yang kompak untuk mendukung karya-karya idolanya, saingan kita. Untuk berikutnya, juga persahabatan kita mampir ke fashionnya Abang Elia ya. ini ketika postingan foto Abang El tertidur. Yang diunggah oleh ayah kejuara Perhatikan baju yang dipakai oleh abang L ini Ini bukan main banget Persabat ya harganya Dibantel seharga Rp rupiah Wow setengah juta lebih ya Masya Allah Mudah-mudahan BWL Selalu sehat Selalu berkah barokah lancar tentu rezekinya Doakan selalu terbaik Untuk keluarga idola kita ke kabar selanjutnya, kita juga mampir ke igns nya Ayah Kejora persahabatnya dua jam yang lalu tepatnya pagi tadi persahabatnya mengunggah sebuah postingan video nih lagi sarapan lumpia ya wah, masya Allah banget ya manius, enak, mantap banget ya Ayah Kejora, kita juga lihat keunggahan dari Bibi Indi tadi pagi mengunggah sebuah postingan foto bareng Ayah Kejora wah, tepatnya tentunya ada di Cianjur ya di rumah Cianjur kita juga mendapatkan kabar bahwa di Cianjur, rumah Bunda Lesti Kejora lagi direnov kembali. Ya, masya Allah berkah barokah lancar terus dan selalu, tentunya mengalir dengan deras rezekinya. Amin. Kita lihat juga persahabat ada sebuah postingan kalimat yang dituliskan oleh Bibi Indi sama Ayah Kejora dulu ya, katanya tuh masya Allah berada di Cianjur ya. Saat ini keluarga Bunda Lesti. Mudah-mudahan selalu memberikan kabar baik, kabar untuk kita semua Kita lihat juga di kolom komentar, banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan Yang di dari akun Skor dan anskorli, Anjur Mengatakan di kolom komentar, ayah sama bibi ini sama-sama gemukan kayaknya Sehat-sehat selalu ya kalian berdua? Salam ti orang Cianjur katanya tuh Masya Allah banget ya doa dukungan semakin banyak dari orang-orang baik yang terus mencintai idola kita ada, ada juga komentar lain diberikan dari akun andrian dui bi indi baru cianjur ya katanya tuh bi indi baru di cianjur katanya ya salam sehat ya bi katanya tuh masalah banget ya doa dan super selalu kompak dari fans jati untuk keluarga besar leslar dan untuk ke kabar berikutnya di Cimak ya, ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan ketika tentunya Papa Bilar ini berkolaborasi bersama Roy Ricardo. Ini sudah di upload di channel YouTube-nya Roy Ricardo Persabati ya, ngonten bareng Papa Bilar. Ini ketika mereka berdua lagi makan bareng ya. Di sini tentunya kita mendapatkan kabar info sekaligus Persabati ya, untuk kita semua soal tim Leslar entertainment. Bahwa Rizky Bilar ini tentunya sebelumnya mempunyai impian buat tim persahabat ya Impian Rizky Bilar ini luar biasa banget Karena banyak sekali tentunya orang-orang di luar sana Yang ingin bergabung dengan tim Lensal Entertainment persahabat ya. di sini Ada impian dari seorang Rizky Bilar, impian barunya Yang mana? Papa Bilar, persahabat ya, memiliki impian buat karyawan yang bareng sama Papa Bilar. Wow, tentunya impian itu apa, persahabat ya? Tentu impian untuk tim yang dari awal bergabung dengan Leslar Entertainment. Mudah-mudahan, persahabat ya, uh, korporasi ini kata Kakak Bilar akan menuju kolaborasi-kolaborasi. Wow, Masya banget nih Akan muncul kolaborasi-kolaborasi yang lebih besar ketika ada kolaborasi baru Kata Papa Bilar ya Dan tentu yang membuat kita melongo persahabat Papa Bilar menyampaikan Bahwa Papa Bilar akan kasih mereka saham Untuk tim persahabat ya Untuk tim yang sudah bergabung dari awal Membentuk tim Lasal Entertainment Papa Bilar mempunyai impian Papa Bilar akan mengasih mereka saham ya Wow, Masya banget nih tetapi tentunya dari awal tim Banyak sekali yang keluar Seperti Adlin, Valdi Akbar, dan Moreno Persahabat Ya aduh nyesel banget deh mereka Tentu Bapak Bilar mempunyai keinginan buat ngasih saham untuk mereka sebelumnya bersahabat. Masya Allah, bukan rezeki mereka. Dan semoga Lestal Entertainment semakin berkembang dan maju bersama karyawan-karyawan baru. Maju terus tetap semangat tuh, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan tentunya ini jadi pelajaran nih untuk kita semua bersahabat ya. Kita harus selalu memberikan yang terbaik pastinya diunggah kembali momen ini oleh akun Mimidotmumu.com 446-6126-6126 mengatakan di kalimat caption juga yang dituliskan Bismillah, semoga Leslar Entertainment semakin berkembang dan maju dengan tim yang baru Amin, ya Allah Mudah-mudahan tim baru ini betah dan tentunya bersahabat ya dengan memberikan karya-karya terbaiknya untuk warga Konoha fans sejati dari Leslar Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan Ya, ini dari akun Misriani370 mengatakan Berarti Bilar sudah tahu kemana mereka pindah ya Mungkin di tempat baru diiming-imingkan gaji yang 10 kali lipat Kalau benar sungguh terlalu dari, dari PHK Dapat kerja tahu-tahu buat batu loncatan katanya tuh Wow, kita lihat juga di kolom komentar selanjutnya Dari akun Sri Rahayunanda mengatakan dia baik banget memikirkan banyak karyawannya tapi ya gimana karyawannya enggak dari hati kerjanya tuh nggak tulus tadinya persahabat ya tetap optimis kita sebagai fans harus mendukung